hey players! Sehat selalu, pastinya. Kan, siapa yang suka game tembak-tembakan atau perang-perangan? Nah, kebetulan kali ini mimin bahas game itu. Waralaba besar dengan nama Call of Duty atau COD, barangkali sudah menjadi sebuah paten yang juga punya level mentereng dan lekat di hati gamers. Bagaimana tidak, mereka sudah menjadi salah satu game first person shooter atau FPS yang dianggap terbaik bahkan jika dibandingkan dengan nama besar lain macam Battlefield, rilisan Electronic Arts. Sekedar informasi, game ini menjadi salah satu karya yang paling diantisipasi oleh gamers di seluruh dunia. Apalagi penggemar juga dibuat sangat penasaran dengan trailer dan waktu perilisan yang sempat ditunda. Penasaran dengan review Call of Duty Vanguard? Apakah serial COD kali ini bisa kembali membuat penggemar berdecak kagum seperti biasanya? Jangan skip videonya, kita bahas bareng-bareng Yang pertama, plot yang lekat dengan sisi misterius Nazi Terlepas dari sejarah dan nostalgia yang diterapkan oleh pengembang COD Mimin selalu merasa bahwa Call of Duty memang punya karakter kuat Jika premisnya bersinggungan dengan zona waktu perang dunia Seolah sang pengembang sudah punya pakem ideal yang selalu lekat dengan perang zaman dulu. Nah, begitu juga dengan Call of Duty Vanguard. Ia hadir dengan latar belakang yang bisa dikatakan kuno. Di saat banyak game FPS lain berlomba untuk menampilkan peperangan modern yang futuristik, game ini malah melakukan langkah sebaliknya. Yap, kali ini kamu akan disuguhkan plot besar dan megah mengenai penyelidikan, sabotase, pertempuran, dan lain sebagainya melawan pihak Nazi yang misterius. Negara-negara besar mengirimkan pasukan elit dan dari sinilah sudut pandang akan kita mainkan. Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Soviet pun bersatu untuk mengirimkan unit tempur terbaik mereka. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang Mimin tangkap sebetulnya masih terkesan klise dan tentu menyudutkan Nazi sebagai antagonis utamanya. Menghadapi proyek Phoenix milik Nazi pun juga sebetulnya terkesan dipaksakan meskipun mampu tampil dengan bombastis. Anehnya, alur yang ditampilkan dalam Call of Duty Vanguard ini adalah maju dan mundur. Maksudnya, kadang kita memainkan porsi di saat sekarang, di sisi lain kita juga akan banyak menghabiskan waktu di masa lalu. Bagai dua sisi mata uang, gaya macam ini tentu saja bisa dianggap kreatif karena bisa mengembangkan narasi personal dari masing-masing karakter yang ada. Namun, di sisi lainnya, plot maju-mundur seperti ini malah berdampak pada minimnya cerita utama. Tak masalah jika komposisi narasi yang dihadirkan cukup berimbang. Masalahnya, Mimin berulang kali merasakan bahwa cerita masa lalu lebih dikedebankan oleh developer. Ini yang membuatnya terasa serba tanggung dan kurang klimaks. Untungnya, semua cerita saling berkaitan dengan karakter yang kita mainkan. Jika tidak, game besar ini bakalan membosankan dan terasa repetitif. Lalu sekuat apa pasukan Nazi tersebut? Apakah Phoenix betul-betul proyek ambisius milik Nazi? Yang kedua, mekanisme permainan yang COD banget Jika mengikuti banyak game keren bertajuk Call of Duty sejak dulu Kamu akan langsung paham dan familiar dalam memainkan Call of Duty Vanguard Pasalnya gaya dan mekanisme permainan yang dihadirkan dalam game ini Sangat pakem dengan COD konvensional lainnya Salah satu ciri khas dari COD adalah banyaknya tampilan cutscene Yang tujuannya memamerkan kekuatan grafisnya Begitu juga dalam serial COD kali ini, developer menambahkan banyak adegan-adegan layaknya film layar lebar yang membuat kita masih berdejak kagum dalam melihatnya. Namun, ada kalanya Mimin juga sedikit kehilangan kesempatan dalam merasakan gameplay yang intens akibat begitu banyaknya cutscene yang ada. Nah, khusus untuk konsol PS5, mekanisme yang dibawa tetaplah dahsyat layaknya COD sebelumnya. Tentu saja Adaptive Triggers yang ada pada kontrol PS5 bisa diaplikasikan dengan sangat baik di sini Mulai dari senjata ringan hingga kelas berat bisa diterjemahkan dengan indah dan nyata di tangan kita Sistem permainan yang terkesan sangat COD ini sebetulnya tidak seluruhnya bagus sih Pasalnya... Ada banyak pengulangan gameplay yang diaplikasikan seri-seri sebelumnya di dalam game ini. Kalau memang kamu fanatik dengan Call of Duty dan segala hal di dalamnya, tentu gaya permainan Call of Duty Vanguard ini akan selalu dicintai dan tak akan membuat jenuh. Yang ketiga, tampilan visual dan audio yang impresif serta mempesona. Jelas bahwa kualitas visual yang ditampilkan Call of Duty Vanguard ini terlihat sangat apik dan mempesona. Memainkannya di layar 4K akan membuatmu menikmati tiap sudut lingkungan yang dibuat detail oleh pengembang. Game ini memang berjalan pada sistem grafis terbaru milik Infinity Ward, yakni IW Engine 8.0 yang membuat visualisasi karakter dan lingkungan terasa sangat nyata dan hidup. Tak banyak yang bisa mimin sampaikan mengenai kualitas grafisnya yang sudah tergolong kelas atas. Sebagai FPS yang dibuat oleh developer besar ditambah ia juga dirilis oleh perusahaan sekelas Activision, Mimin memaklumi bahwa visual menjadi nilai jual terbaiknya. Bahkan di antara semua poin yang Mimin jabarkan, kualitas grafis sudah jadi yang terdepan. Bagaimana untuk audionya? Sama bagusnya. Kita bisa dengan mudah membedakan langkah kaki atau tembakan di dalam ruangan dan lapangan terbuka. Sayangnya, Mimin gak memiliki home theater dengan opsi full surround Jika dimainkan dengan perangkat audio yang benar-benar mendukungnya 100% Call of Duty Vanguard ini akan terdengar makin hebat dan membuat kita layaknya menonton bioskop Yang keempat, campaign dan single player yang kurang kreatif Berperang melawan Nazi yang begitu memiliki nilai historis bahkan tidak begitu seru dibandingkan ketika kita memburu keberadaan Makarov di COD Modern Warfare 3. Keberadaan katsin yang begitu masif ditambah dengan dangkalnya plot yang ada membuat serial COD ini terkesan lemah. Namun, ada satu yang cukup berbeda, yakni spesialisasi dari pasukan khusus yang kita gerakan. Ada yang ahli dalam gerilya dan menembak jarak jauh, ada pula yang memiliki kemampuan di bidang peledakan yang akan membuat tim kita makin solid. Sayangnya bagi mimin, spesialisasi ini tampak biasa-biasa saja. Bukankah banyak game lain juga sudah menyutikkan hal yang sama? Yang jelas, ada banyak sensasi yang terasa dangkal dan biasa saja manakala memainkan game kampanye Yang kelima, kesimpulannya, game ini tidak terlalu bagus meskipun sudah tampil sangat menawan. Apa yang membuat Call of Duty Vanguard ini layak dimainkan? Setidaknya, ia mampu menampilkan kualitas grafis dan audio yang sangat mempesona. Mekanisme permainannya juga sangat atraktif dan identik dengan seri-seri COD lainnya Hal ini membuat siapa saja pecinta COD sanggup memainkannya tanpa adaptasi yang begitu dalam Namun sayangnya dengan segala kemegahan yang dibuat oleh Sledgehammer Games Game ini masih terasa dangkal dan minim inovasi Terutama dari sisi plot dan campaign Spesialisasi yang disuntikan ke dalam masing-masing karakter memang bagus Tapi itu pun sudah ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan game-game perang lainnya Skor 3,5 per 5 Mimin berikan untuk Call of Duty Vanguard ini. Game ini sangat cocok buat kamu yang maniak dan fanatik dengan COD. Namun, jika menginginkan dan mengharap ada pembaruan di sana, mungkin sebaiknya ekspektasi kamu bisa lebih ditekan lagi. So, semoga ulasan singkat ini dapat dijadikan bahan pertimbangan buat kalian.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 Permainanmu kalian sendiri yang menentukan. Mimin Zone Cabut